Selamat datang di Pawai Transportasi. Ayo lihat kendaraan apa saja yang sudah tiba di Pawai. Nah, kamu bertanggung jawab atas kembang api di Pawai. Jangan sampai gagal. Kita butuh banyak kembang api. Ambulans membawa orang ke rumah sakit dan dokter ke para pasien. bakaran. Mereka memadamkan api dan menyelamatkan orang dengan bantuan truk ini. Kapal penghancur dirancang untuk menyerang kapal selam, pesawat dan kapal musuh. Mobil polisi bisa dengan cepat tiba di tempat kejadian perkara, mengangkut kriminal dan berpatroli di jalanan. Pesawat terburu menyerang musuh dari udara. Dan meminjamkan muatan, penggiling jalan memadatkan aspal pada konstruksi jalan. Penggiling jalan memadatkan aspal pada konstruksi jalan. dan menangkut pasir, kerikil, dan lainnya. Traktor digunakan di wajah atau lokasi konstruksi. Gunakan untuk meluai hasil panen. Tang baja digunakan dalam pertempuran. Mereka menghancurkan kendaraan musuh dan melakukan banyak tugas pertempuran. Pesawat tempur menyerang musuh dan udara, Pengangkut persenjataan baja mengangkut prajurit dan men evakuasi tentara yang terluka dan medan pertempuran. Tan baja digunakan dalam pertempuran. Mereka menghancurkan kendaraan musuh dan melakukan banyak tugas pertempuran.